Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hani, peserta segenap dan pimpinan tim SEFIMA mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan di Senatalis ke-38 STKIP Kusuma Negara. Semoga di hari jadi yang ke-38, STKIP Kusuma Negara terdepan mewujudkan kolaborasi dan inovasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebuah kehormatan bagi SEFIMA dapat terus melanjutkan kolaborasi meningkatkan kualitas mutu pendidikan di STKIP Kusuma Negara. Sekian dan terima kasih. Solusi teknologi perdoan tinggi Anda. Sevima, revolutionize education.